Halo sahabat Zodik 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang Ramalan Leo di bulan Januari tahun 2022. Namun buat kamu yang baru kabung silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video Ramalan berikutnya.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 Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Leo di bulan Januari tahun 2022. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Leo di bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Leo di bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karya pekerjaan seorang Leo di bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Leo di bulan Januari tahun 2022. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, ini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan seorang Leo di bulan Januari tahun 2022. Pertama support energi kepada kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan, selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan.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 Secara umumnya, 10 itu diartikan mendapatkan pengkhianatan yang akan berdampak negatif kepada kesehatan. Dan di sini menggambarkan, kesehatan seorang Leo akan mengalami penurunan di bulan Januari tahun 2022. Yang di mana di sini digambarkan, seorang Leo akan mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang yang ia sayang, orang yang ia cintai, orang yang ia percaya di dalam kehidupan yang membuatnya semakin drop down, yang akan berdampak negatif kepada kesehatan seorang Leo di bulan Januari tahun 2022. Disarankan kepada seorang Leo untuk move on. Bangkit untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dengan ide cara sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah. Page of One. Secara umumnya Page of One itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan kesehatan seorang dewa akan mengalami penurunan di bulan Januari tahun 2022 yang dimana di sini dikarenakan mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang sekitar, orang yang dipercayai, orang yang disayangi, yang dimana di sini hanya seorang anak. Hanya sebuah keluarga, hanya orang-orang terdekat serta hanya diri sendiri yang mampu bisa mendukung untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dan move on dari pengkhianatan tersebut. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, Desan secara menyelesaikan itu diartikan suatu pencerahan, pencerahan yang didapatkan orang yang memasukkan orang yang mendoakan. Dan jika kartu desan kita gabungkan dengan kesehatan seorang Leo, di sini menggambarkan. Sosok yang menjadi penyemangat, sosok yang memberikan pencerahan, sosok yang mendoakan, yang memotivasi kepada seorang Leo Untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Januari tahun 2022 adalah sosok seorang anak Sosok sebuah keluarga yang akan mendukung seorang Leo agar move on dari pengkhianatan dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi Dan untuk kartu keuangannya adalah Six of Pentacle ataupun Anam Coin Secara umumnya Six of Pentacle ataupun Anam Coin ini digambarkan Kondisi dalam berkecukupan dan bisa berbagi kepada orang lain, orang yang membutuhkan. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Leo di bulan Januari tahun 2022 akan mengalami peningkatan. Yang di mana di sini digambarkan pintu rezeki juga akan semakin terbuka. Yang dikarenakan seorang Leo suka berbagi kepada orang lain, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang di sekitar, orang yang memberikan tepat pada sasaran. Yang akan berdampak positif kepada keuangan seorang Leo di bulan Januari tahun 2022. Di sini juga digambarkan Usaha pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Leo akan membuahkan hasil yang maksimal kepada dirinya sendiri, sehingga mampu mendongkrak keuangan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan seorang Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Leo akan mengalami peningkatan di bulan Januari tahun 2022, yang dimana di sini karena didukung, didoakan oleh pasangan, dimotivasi oleh pasangan, yang dimana di sini seorang Leo akan suka berbagi kepada orang lain yang membuat pintu huski semakin terbuka, keuangan semakin meningkat dan berdampak positif kepada kehidupan seorang Leo sendiri. Dan jika kartu desain kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Leo di sini menggambarkan sosok yang memberikan doa, sosok yang memberikan motivasi kepada seorang Leo adalah sosok seorang pasangan, sosok orang terdekat yang mendukung seorang Leo untuk suka berbagi kepada orang lain yang dimana di sini akan berdampak positif kepada dirinya sendiri yang membuat keuangan finansial jauh lebih meningkat lagi dan terbukanya pintu rezeki dan untuk kartu kary pekerjaannya adalah two of one, ataupun dua tongkat secara umumnya two of one itu diartikan satu lakukan satu tinggalkan ataupun bersifat memilih dan tidak tertutup kemungkinan mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus dan di disini menggambarkan kary pekerjaan seorang lewat akan mengalami peningkatan di bulan Januari tahun 2022 yang dimana di sini seorang lewakan ditawari pekerjaan yang jauh lebih meningkat lagi, yang jauh lebih bagus, yang mampu membuat ke pekerjaan keuangan finansial lebih bagus lagi. Di sini juga digambarkan seorang lewakan menjalankan dua usaha sekaligus, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta karirnya. Dan tidak tertutup kemungkinan seorang lewakan usaha yang baru, usaha miliknya sendiri, yang membuat kesuksesan kepada dirinya di bulan Januari tahun 2022. Yang didukung dengan kartu six of pentacle yaitu kondisi keuangan yang berkecukupan dan untuk kartu sukuan energinya adalah page of pentacle secara umumnya page of pentacle itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang lewa akan mengalami peningkatan di bulan Januari tahun 2022 yang dimana sini dikarenakan didoakan oleh seorang anak didoakan oleh keluarga didoakan oleh pasangan yang akan mampu membuat kehidupan lebih bagus lagi serta di sini seorang Leo akan membuka usaha yang baru usaha tambahan yang dibantu oleh seorang anak yang membuatkan pekerjaan keuangan finansial jauh lebih bagus lagi dan jika kartu dasar kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Leo di sini menggambarkan sosok yang memberikan doa yang memberikan masukan yang membantu seorang Leo untuk menjalani usaha yang lebih bagus di bulan Januari tahun 2022 adalah sosok seorang anak yang dimana di sini akan tercipta keuangan kehidupan karir lebih meningkat lagi yang didukung dengan kartu six of pentagal, yaitu kondisi keuangan yang berkecukupan Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah seven of Cup ataupun tujuh biala. Secara umumnya, seven of Cup itu diartikan memiliki banyak impian untuk digapai. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Leo di bulan Januari tahun 2022 akan mengalami peningkatan. Yang dimana mana di sini digambarkan kepada seorang Leo yang sedang single, akan bertemu pasangan di bulan Januari tahun 2022 dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius yang dimana sini akan tercipta hubungan yang lebih bagus, hubungan yang lebih harmonis, hubungan yang lebih meningkat lagi. Dan kepada seorang Leo yang sudah berpasangan akan menata meniti kembali hubungan asmaranya bersama pasangan yang dimana sini impian mereka untuk mendapatkan kebahagiaan akan terwujud di bulan Januari tahun 2022. Dan banyak impian yang akan digapai oleh seorang Leo bersama pasangan di bulan Januari tahun 2022. Dan untuk support energinya adalah... Kenaik of One. Secara umumnya, kenaik of one itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan besok seorang Leo yang sedang single akan bertemu pasangan di bulan Januari tahun 2022 yang disimbolkan dengan kenaik of one. Yang mana di sini akan bertambah positif kepada hubungan asmaranya... Yang dimana juga di sini akan membuat hubungan asmara lebih bagus lagi. Dan kepada seorang Leo yang sudah berpasangan akan menantang meniti kembali hubungan asmaranya atas masukan dorongan motivasi. Dan diberikan oleh orang-orang terdekat, diberikan oleh saudara-saudara untuk menggapai keharmonisan, kebahagiaan, hubungan di dalam kategori asmara. Dan jika kartu dasar kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Leo di sini menggambarkan, Sosok yang mendoakan, sosok yang memberikan pencerahan, sosok yang memberikan semangat kepada seorang Leo Untuk menata kembali hubungan asmaranya adalah orang terdekat, saudara yang dimana sini akan tercipta hubungan yang lebih harmonis, lebih bahagia lagi Dan untuk angka keberuntungan seorang Leo di bulan Januari tahun 2022 itu berada di angka 10, 16, 62, 27, dan 79 Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Leo di bulan Januari tahun 2022, semoga bermanfaat